Masih panggung Kejinan suju ke Masih panu kicinan suya lagi kami, <smari> <smari> Masih panu kirenan suya Masih pandu Kirinan Surya Tutun naik kami Masih